Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Bilovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Kembali di VTV hadir untuk mengabarkan kabar baik dan vitamin bahagia terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Voting serentak untuk besok nih Ronde pertama dimulai pukul 8.00 sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat Dan ronde yang kedua dimulai jam 9.00 sampai 10.00 waktu Indonesia Barat Ronde ketiga itu dimulai pukul 10.00 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat beli koin 99.000 atau 35.000 gunakan akun baru kita semuanya butuh ratusan orang nih bersahabat ya masya allah ini tentunya info yang sangat penting banget untuk warga konoha jangan sampai lupa dicatat ya buat besok bersiaplah Bismillah juara semangat terus gasken semangat kita semuanya untuk voting bunda lesti di aplikasi Jux Semoga juara dan mudah-mudahan go internasional untuk Bunda Leszek Jiora, amin Kita simak juga persahabat ya ke kabar selanjutnya Ini vitamin bahagia banget untuk warga Konoha malam hari ini Rutinitas Papa Bilar itu main sepak bola bersama tim Marwah FC Alhamdulillah kembali beraktivitas main sepak bola berolahraga Sambil kajian ya Ini tetap konsisten Papa Bilar Masya Allah kita bangga, kita bahagia sekali punya idola yang sangat luar biasa Menginspirasi untuk banyak orang Momon ini pun diunggah kembali oleh akun mr.mrs.mrb Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Jadwalnya Mabol atau Main Bola Maaf ya, abang yang pegang kameranya agak tremor Mungkin dia belum mamam katanya tuh <laughs> Ini sedikit banget ya Papa Bilar main bola malam hari ini rutinitas bersama tim Marwa FC Doakan yang terbaik mudah-mudahan sehat selalu untuk idola kesayangan Dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan Tuh cidukan Papa Bilar Lagi tentunya minum ya sahabat ya istirahat main sepak bola Masya Allah Memang luar biasa di match ketika main bola memang berbeda sekali ya Lebih tampan dan makin keren Masya Allah untuk Papa Bilar kita lihat juga persahabat ke kabar selanjutnya, ternyata idola kesengan kita satunya berada di lapangan badminton, itu ada bunda Lesti yang sedang menggendong abang Fatih, aduh ini cute banget ya, sangat lucu dan menggemaskan. Berbeda tempat, olahraganya persahabat ya, ini kebahagiaan yang kita dapatkan malam hari ini, Masya Allah, doakan selain terbaik untuk idola kesengan kita, dan pastinya ya semuanya salfok dengan Baby Ale yang memakai tas gendong Aduh, kayak mau sekolah aja nih persahabat Inilah kebahagiaan yang kita dapatkan malam hari ini Luar biasa, walaupun berbeda tempat Kita mendapatkan asupan vitamin dari keduanya Doakan selalu yang terbaik ya untuk idola kesenangan kita ini Momen ini diunggah kembali oleh akun Leslar Underground kita simak juga di kalimat Caption yang dituliskan Masya Allah cuanget ini emes Abang gendong tas latihan jadi atlet bulu ya Bang katanya itu aduh Masya Allah banget ya Abang Fatih temani Bunda untuk berolahraga dalam olahraga cabang badminton ini kebahagiaan yang kita dapatkan luar biasa di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan dan respon yang positif nih kita lihat bersama dari akun seniormark 78 mengatakan abang mau sekolah ya nabentar lagi ucul banget sih Masya Allah tuh gemes banget ya saking lucunya nih warga konoh aja gemes melihat abang Fatih yang memakai tas tuh ini luar biasa Doakan dan support yang terbaik untuk idola kita Mudah-mudahan kita juga mendapatkan cidukan vitamin terbaru yang kita tunggu dari idola kesayangan kita Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Deepa TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik dan pastinya vitamin-vitamin bahagia dari Lasti dan Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh